Oke okay guys, kembali lagi dengan gua di channel Bolang Barbar. Gua baru nemuin e, hewan musang. Jadi musangnya itu masih kecil ditinggal sama induknya ya. Jadi nih kita lihat anak musangnya seperti ini. Dia tuh masih kecil banget, masih berapa hari atau berapa bulan, berapa minggu gua nggak tahu. Jadi tuh dia tuh ditinggal sama induknya. Jadi gua nemu di kebon di semak-semak. Jadi, gue kayak kalau ditinggalin tuh, kayak saya kasihan, jadi langsung aja gue ambil. Tadinya tuh ada empat ya. Terus empat itu kan karena gue punya temen banyak ya. Jadi itu gue disitu ada lima orang. Terus yang dibagi cuman tiga orang sama gue. Jadi ya begitu cuman tiga orang. Jadi gue megang satu, yang lain satu-satu semua. Tadinya gue pin bawa semua, tapi... Ya temen gue udah minta jadi ya gue kasih aja ya beginilah tuh anak musangnya masih gue belum tahu ini melek apa enggaknya apa masih juga merem tapi setahu gue baru Baru ingin belajar melek di sini masih greget gue sama anak musang nanti uh, kita lihat cara ngasih makannya aja oke okay? nanti kita lihat cara makannya gue tuh nemu di sekitaran jam lapanan kita nemu jam 8 dan gua sekarang gua kasih tempatnya tempat tidurnya seperti ini kita kasih lihat oke okay. ini tempat tempatnya jadi uh, gak usah gede-gede karena hewannya itu masih kecil nanti kalau kita hewannya udah gede kita upgrade pakai kardus yang lebih besar oke okay. sampai sini aja kita lihat selainnya lagi oke okay kisahnya begini tentang musang review musangnya masih anakan banget dia nih sekarang tuh, masih nyom-nyom gue sih aku tuh pencinta motor tapi aku musang guys senakan banget guys tuh. ini aku kasih nama ya namanya siapa request? request komen komentar kalian komen di komentar nanti kita kasih namanya paling bagus oke okay. selamat tinggal oke okay. bye bye kita akan lihat video selanjutnya oke okay. jangan kemana-mana ikuti terus channel ini boleh bye bye bye bye bye bye